Untuk kalian yang hari ini telat bayar, terancam gagal bayar, atau memang belum punya kemampuan untuk membayar. Gak usah difikirin, stop bayar terlebih dahulu.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 pinjaman uang online amin ya robbal amin Oke di video kali ini kami juga pengen mengingatkan kembali bahwasannya atas nama channel YouTube info pinjol terbaru tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor handphone dan nomor kontak apapun jadi apabila nanti ada salah satu platform atau mungkin channel channel YouTube yang lain yang mengatasnamakan Info pinjol terbaru dan memberikan nomor handphone dan menyuruh kalian untuk mentransferkan sejumlah uang Dengan tujuan untuk melakukan penghapusan data-data ini itu segala macam Maka bisa dipastikan itu bukan dari channel youtube info pinjol terbaru Jadi jangan ada lagi korban yang terus bertambah ya Di tengah kesusahan dan kepanikan saudara-saudara kita yang lain Oke baik ya Hari ini yang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ini masih cukup banyak ya kan Angka gagal bayar itu masih cukup banyak dan hari ini beberapa dari teman-teman kita yang gagal bayar itu ya mengakibatkan banyak dari aplikasi pinjol itu jadi bangkrut. Bagaimana menurut kalian? Gara-gara kalian gagal bayar itu aplikasi pinjol banyak yang bangkrut tuh, ya kan? Dan sepertinya nantinya kedepannya dengan tingginya angka gagal bayar hari ini maka pinjol-pinjol tersebut akan terancam bangkrut. Menurut kalian gimana sih kalau seandainya pinjol-pinjol ini bangkrut di Indonesia Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Oke hari ini untuk kalian yang mungkin sedang gagal bayar Yang mungkin sedang panik banget ya Mencari dana talangan sana dan kemari Untuk menambah deretan hutang lagi Aku pengen mengingatkan Agar untuk menggagalkan cara ini Agar untuk stop bayar terlebih dahulu Sesuai dengan anjuran asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia Untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sudah terjebak di beberapa aplikasi pinjaman uang online Jangan lagi menambah beban pikiran dan beban hutang dengan cara meminjam kembali di aplikasi yang lain Itu anjuran loh dari asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia Jadi langkah apa sih bang yang harus kita lakukan ketika kita terjebak ya Ya, yang namanya aplikasi pinjol. Apalagi per hari ini, teman-teman kita itu bukan hanya terjebak di satu atau dua aplikasi, bisa tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh aplikasi dengan total hampir puluhan juta rupiah. Jadi pada video kali ini tuh aku bolak-balik udah ngasih tahu ya Hari ini banyak yang menakut-nakuti diri sendiri dengan cara menciptakan pertanyaan sendiri Yang jawabannya pengen juga dibuat sendiri Ini mah aneh ya kan Padahal beberapa dari teman-teman kita alhamdulillah hari ini sudah bisa berhasil bangkit kembali Ketika mengikuti satu persatu video-video yang sudah kita berikan kepada kalian Ketika kalian memang benar-benar sudah membulatkan tekad untuk bangkit Dan meninggalkan zona aplikasi pinjol ini jadi untuk kalian yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran Dengan berbagai macam alasan Mungkin belum menerima pekerjaan kembali Atau mungkin belum mendapatkan penghasilan lagi Atau memang benar-benar udah gak cukup Udah gak sanggup ya Jangankan untuk melunasi Menyicil saja bang hari ini kami sudah tidak sanggup Ya bagaimana mau lagi ya kan Hari ini untuk kalian yang mungkin belum mampu lah ya untuk melakukan penyicilan ataupun pelunasan aku pengen mengingatkan untuk tetap tenang kalian harus mampu berpikir jernih dalam situasi keadaan dan kondisi seperti ini jadi jangan ikut dengan ritme penagihan dari DC-DC aplikasi pinjol ini jelas tentu mereka akan memaksa kalian dengan berbagai macam cara kalau yang ilegal itu mereka akan melakukan penyebaran data mereka nggak mau tahu kalau hari ini kalian memang lagi susah, lagi miskin, lagi punya banyak utang, beban, ini tuh segala macam, mereka nggak mau tahu. Yang penting 2-3 hari sebelum jatuh tempo, kalau memang kalian tidak merespon dan tidak memberikan lampu hijau untuk melakukan pembayaran, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang super tega. Ya? nama baik yang mungkin hari ini sudah kita bina beberapa tahun belakangan ini ternyata akan hancur lebur ketika kita sudah berurusan dengan yang namanya aplikasi pinjol ilegal itu untuk yang ilegal lantas bang kalau untuk yang pinjol legal OJK itu seperti apa sih ya mungkin hari ini banyak yang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti kredit pintar, rupiah cepat, modal nasional, ada kami, ada pundi, ada modal, pinjam yuk, dan rupiah cepat. Dan beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi sebenarnya sih lebih enak tuh gagal bayar di pinjol ilegal dengan taruhan nama baik. Untuk kalian yang mungkin sudah disebar data bisa dipastikan itu aplikasi pinjol ilegal. Sesuai dengan anjuran dari Bapak Menkopol Hukam RI, salah satu cara untuk menutup aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini adalah dengan cara tidak lagi melakukan penyicilan dan pembayaran di aplikasi mereka. Karena sepertinya sudah impas. Mereka sudah mempermalukan kita Mereka sudah memfitnah kita Menyebarkan kebohongan dan ini tuh segala macam nggak usah dibayar lagi Untuk di aplikasi pinjol ilegal itu Sudah bisa dipastikan mereka tidak terkoneksi ke selik OJK Mereka tidak memiliki debt collector lapangan Dan mereka hanya mengumpulkan data-data untuk mempermalukan kita Selesai sampai dengan situ Untuk yang legal OJK Bagaimana bang? Ini jumlah denda dan bunganya terus bertambah, ya kan? Banyak pertanyaan yang seperti itu. Hari ini teman-teman yang hari ini bolak-balik bukain aplikasi, buka tutup, buka tutup aplikasi yang terus melihat jumlah denda dan bunganya terus bertambah, pasti akan tambah pusing, ya kan? Pasti akan memikirkan, waduh, gue mau ngutang di mana lagi? Gue udah pinjam uang kakak, uang ibu, uang teman, tapi hutang pinjol gue nggak habis-habis bang. Lah iya. Karena per hari ini 0,4% yang disetujui oleh pihak OJK sebagai biaya bunga itu masih cukup tergolong besar. Jika dikalikan per satu bulan itu sudah mencapai jadi 12%. Ditambah lagi biaya platform dan potongan di awal. Jadi sebenarnya sih biaya ini terlalu besar dan sepertinya masyarakat kita hari ini memang belum benar-benar merasakan manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol. Untuk kalian yang hari ini telat bayar, terancam gagal bayar, atau memang belum punya kemampuan untuk membayar. gak usah difikirin, stop bayar terlebih dahulu. Nanti kalau memang kita sudah punya kekuatan uang, sudah punya kekuatan finansial yang memang benar-benar kuat. Kita akan selesaikan satu persatu. Tapi nanti ketika kalian memang sudah benar-benar punya kemampuan. Jadi, lantas bagaimana, Bang, untuk biaya denda dan bunga yang terus membengkak? Pihak OJK sudah memberitahukan bahwasannya biaya denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 100 jumlah pinjaman pokok di awal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, silahkan lakukan negosiasi ya kan, untuk terkait masalah biaya denda dan bunga. Bisa, Bang, bisa. Kalian tinggal kasih tahu saja sama pihak debt collection-nya. Mereka nggak mau bang mereka bakal marah Mereka akan menolak permintaan kita Wajar karena mereka punya kerja Harus sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan mereka Tapi ingat ya untuk pemain-pemain yang sudah senior Biasanya paham betul ya Kapan momentum aplikasi pinjol ini Memberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran pokoknya saja Nah kalian bisa menuliskan pengalaman kalian Di kolom komentar di bawah video ini Oke, jadi udah cukup jelas. Sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan terkait tentang debt collector lapangan di aplikasi pinjol ini. Kalian tak perlu merasa takut, ya kan? Kalian tak perlu merasa gelisah. Hari ini banyak dari teman-teman kita itu bukan takut ketemu debt collectornya. Takut kalau orang lain tahu hari ini kita sedang punya hutang di aplikasi A, B, dan C. Cobalah kita sedikit mengalah pada keegoan pemikiran kita. Hari ini banyak yang masih bertahan dalam situasi terkepung oleh pemikirannya sendiri Hari ini banyak dari teman-teman kita yang rela menghabiskan energi Hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi Ingat setiap masalah itu sudah pasti ada solusinya Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol ini Permasalahan hutang aplikasi pinjol ini cukuplah kecil tapi kita masih terus membiarkannya menjadi besar di dalam hati dan pemikiran kita Sehingga kita tak mampu lagi untuk berkonsentrasi Sehingga kita tak mampu lagi untuk terus berprestasi jadi aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang terlebih dahulu dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk kalian yang mungkin sudah disebar data harus tetap semangat dan sehat. Kita harus menunjukkan kepada teman-teman dan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin sudah menerima dan mendapatkan data kita. bahwasanya kita masih mampu untuk tetap berbenah. Oke mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.